Manchester United nampaknya serius dengan rencana mereka yang akan merekrut sang striker Ivan Toney di musim dingin nanti. Setan Merah dilaporkan ingin menjadikan Ivan Toney sebagai mesin gol pengganti Edinson Cavani. Manchester United memutuskan untuk curi start dalam transfer Toney di Januari tahun 2023. Manchester United sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Toney dan sudah menjalin komunikasi dengan agen sang striker. MU berharap bisa lekas mencapai kata sepakat dengan pihak sang striker. Sang striker saat ini masih terikat kontrak hingga tahun 2025 di Brentford. Setan Merah harus siapkan uang minimal 40 juta pounds untuk jasa sang striker Ivan Toney.